Hai anak-anak, selamat pagi, berjumpa kembali nah, Untuk hari ini kita akan bahas materi tentang warna Mengidentifikasi unsur-unsur visual nirmana warna Tujuan, melalui kegiatan pembelajaran ini Siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur visual nirmana pada unsur warna Indikator pencapaian kompetensi mampu mengidentifikasi unsur-unsur visual nirmana pada unsur warna belum membahas lebih jauh tentang warna Bapak ingin mengajukan satu pertanyaan kepada kalian kenapa kita bisa melihat sebuah benda? betul sekali, kita bisa melihat benda disebabkan oleh yang pertama kita punya mata, kemudian yang kedua ada cahaya proses kita dapat melihat benda adalah sebagai berikut cahaya datang mengenai benda kemudian cahaya ini dipantulkan ke mata kita oleh benda sehingga benda ini bisa kita lihat yang menjadi pertanyaan adalah cahaya yang datang yang mengenai benda Berwarna putih, kenapa yang dipantulkan bervariasi? Karena dilihat ada benda yang warnanya Merah, kuning, putih, biru, dan lain sebagainya Untuk menjawab itu, mari kita perhatikan ilustrasi berikut ini cahaya putih atau cahaya sempurna kalau diuraikan hasilnya adalah berupa cahaya yang dimiliki oleh pelangi yaitu warna merah, warna jingga, warna kuning, warna hijau warna biru, warna nila, dan warna ungu misalnya kita melihat benda berwarna merah ini berarti Pigmen dari benda ini memantulkan warna merah, sedangkan warna yala, yang, yang lainnya diserap. Jika sifat pigmen suatu benda menyerap seluruh spektrum warna dari cahaya putih, maka benda tersebut akan tampak berwarna hitam. Begitupun sebaliknya Jika sifat pigmen suatu benda Memantulkan seluruh spektrum cahaya putih Maka benda itu warnanya akan tampak putih Jadi warna merupakan spektrum tertentu Yang terdapat di dalam suatu cahaya sempurna atau berwarna putih warna adiktif dan subtraktif warna menurut asal kejadiannya dapat digolongkan menjadi warna adiktif dan subtraktif warna adiktif merupakan warna-warna yang berasal dari cahaya yang disebut spektrum pada warna adiktif, percampuran warna primer cahaya yang terdiri dari warna red, green, dan blue di mana percampuran ketiga warna primer dengan jumlah yang sama Akan menghasilkan warna putih atau dikenal dengan sistem warna RGB Sedangkan warna subtraktif adalah warna yang berasal dari pigmen yang bersifat transparan. Warna pokok subtraktif: cyan, magenta, dan yellow. Dalam komputer disebut warna modern CMY atau lebih dikenal dengan CMYK. Di K di sini bukanlah warna, tapi unsur persentase black atau gelap pada masing-masing warna subtraktif. Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa warna pokok adiktif adalah merah, biru dan hijau. Sedangkan warna pokok dari warna subtraktif adalah kuning, magenta dan cyan. Untuk selanjutnya kita bahas percampuran warna bahan, klasifikasi warna, dan pembagian warna berdasarkan area panas dan dingin Untuk memahami semuanya itu mari kita coba ikuti demonstrasi berikut ini Pertama-tama kita buka software CorelDRAW Kemudian berikutnya kita coba membuat uh, objek dengan menggunakan tool ellipse ellipse tool. Hmm. Kita coba buat tiga objek di sini. Nah, maksud dari tiga objek ini adalah kita akan memberikan tiga warna pokok atau warna primer. Tiga warna primer yaitu warna merah, kemudian warna kuning, dan warna biru nah di mana ini adalah merupakan warna primer. kemudian berikutnya kita akan coba mencampurkan dua buah warna ini antara biru dengan kuning, begituan biru dengan merah atau merah dengan kuning. nah kita di sini akan mencoba memakai blend tool. nah di sini kita lihat ini ada blend tool. kemudian kita coba blend. nah ini hasilnya banyak banyak objek, kemudian kita ganti ini menjadi satu, nah maka di disini hasilnya adalah hijau percampuran antara biru dengan kuning adalah hijau, kemudian antara kuning dengan merah, itu hasilnya adalah jingga. kemudian berikutnya, kuning dengan biru, hasilnya adalah ungu jadi warna primer ini kalau dicampur, itu akan menghasilkan warna baru, warna baru inilah yang disebut dengan warna sekunder. Jadi warna sekunder di sini ada tiga juga yaitu hijau, ungu, dan jingga. hasil dari percampuran dua buah warna primer. Nah, selanjutnya kita akan coba mencampur warna sekunder berikut yaitu warna hijau, jingga, dan ungu. Yang pertama kita campur warna hijau dengan warna jingga, kita pakai blend jingga dengan hijau dengan jingga ini di bagian satu nah itu hasilnya adalah coklat kuning kemudian antara jingga dengan ungu kita blend ini menghasilkan warna coklat merah kemudian yang uh, yang ungu ini kita blend dengan atau kita campur dengan warna hijau dengan hijau itu menghasilkan coklat biru jadi warna sekunder itu merupakan percampuran dari arwana. ya eh, maaf jadi warna tersier itu adalah percampuran dari warna sekunder dua buah warna sekunder nah kemudian berikutnya kita akan mencampur warna tersier berikut yaitu warna coklat merah coklat biru dan coklat kuning ini sama seperti tadi kita menggunakan blend pool. yang pertama kita campur itu adalah warna coklat merah dengan coklat biru Nah sama seperti tadi kita ganti ini menjadi satu maka hasilnya adalah coklat ungu kemudian berikutnya kita campur warna coklat biru dengan coklat kuning itu hasilnya adalah coklat hijau kemudian yang berikutnya kita campur warna coklat kuning dengan coklat merah hasilnya adalah coklat jingga tadi kita telah membahas e, klasifikasi warna di mana kita mengenal berdasarkan klasifikasinya ada warna primer, warna sekunder tersier dan kuarter. nah kali ini kita untuk selanjutnya ini kita bahas lagi satu yaitu warna intermediate apa sih itu warna intermediate nah, coba kita perhatikan warna-warna e, berikut nah ini merupakan ada dua klasifikasi warna yaitu warna primer dan warna sekunder dimana warna primernya adalah warna merah, biru dan kuning kemudian untuk warna sekundernya adalah cingga, hijau dan ungu nah untuk warna intermediate coba perhatikan berikut ini nah ini kalau ini kita lihat ini adalah warna uh, sekunder dan ini adalah warna primer, cingga ini warna sekunder dan kuningnya adalah warna primer bagaimana kalau dua warna ini kita campur dengan menggunakan blend nah maka hasilnya adalah seperti ini ini adalah warna kuning jingga warna inilah yang disebut dengan warna intermediate jadi warna intermediate itu adalah warna yang berada diantara warna primer dan warna sekunder dan coba kita blend lagi yang ini campur kuning dengan hijau nah itu menghasilkan warna kuning hijau kemudian yang hijau dengan biru hijau dengan biru kita menghasilkan biru hijau kemudian biru dengan ungu ini menghasilkan biru ungu kemudian ungu dengan merah ini menghasilkan merah ungu udang yang merah dengan jingga itu menghasilkan warna merah jingga sehingga dari sini kita dapat membagi warna berdasarkan area panas dan dingin ya kita bagi pakai garis saja ya nah, kemudian Nah, bagian yang ini adalah merupakan warna panas daerah warna panas kemudian bagian ini adalah daerah warna dingin jadi biru, uh, biru ungu, biru hijau hijau itu termasuk warna daerah warna dingin sedangkan jingga kuning uh, Jingga kuning atau kuning jingga itu termasuk daerah warna panas. Dari kegiatan pembelajaran mengidentifikasi unsur-unsur konseptual Nirmana pada unsur warna, materi dapat dirangkum sebagai berikut: yang pertama, warna merupakan spektrum tertentu yang terdapat di dalam suatu cahaya sempurna. Kemudian yang kedua, warna menurut asal kejadiannya dapat digolongkan menjadi warna adiktif dan subtraktif Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, berdasarkan pencampuran warna bahan-warna dapat digolongkan menjadi beberapa macam Yaitu warna primer, warna sekunder, warna intermediate, warna tersiar, dan warna kuarter. Demikianlah pembahasan kita kali ini tentang warna. Maka dari itu, Bapak cukupkan waktunya sampai di sini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Sekian dan terima kasih.